untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi hari ini Biar makin semangat kita lihat juga nih Momen-momen spesial Cute dari Leslie dan Bilar Ini saat live IG para sahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan bahagia terus untuk Lesti Bilar, kita selalu bangga dengan sosok Lesti yang begitu baik hatinya. Insya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, rukun kembali bahagianya tak dihenti untuk selalu mendoakan rumah tangga Lesti dan Bilar. Kita lihat juga persabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh Agus Dolputih Bilar. Selamat pagi semua, pada ingat momen ini gak sih kalian? Ikutan nonton gak sih? Pastinya inget dong <laughs> Ini momen dimana yang tentunya warga Konoha pastinya baper dan bahagia Melihat live dari Lesti dan Rizky Billar Pengantin baru, mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Banyak juga bersahabatnya tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini Salah satunya dari akun NMEba mengatakan kalau lihat muka kakak tuh sedih ya Sebenarnya saya sejujurnya kasihan lihat Kak Bilar Dari dia nggak buat salah dulu dan sekarang apalagi Semoga dia dapat bertahan dengan hujatan dan hinaan netizen dan teman-teman artisnya Amin Bangkit Kak buktikan kepada orang dan keluarga Bahwa kamu sangat sayang dan cinta kepada istri dan anak kamu Semangat Ini salah satu support untuk Rizky Bilar biar bangkit Mudah-mudahan, ya, Papa Bilar ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, juga bersahabat, ya, kita lihat di sini ada tentunya kabar yang lagi heboh dan ramai diperbincangkan. Saat Kiki Saputri membacakan nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler bersama Happy Asmara, Kiki Saputri ini merosting Lesti Kejora, loh, Ya, saat diperbincangkan Lesti. Tentunya semua orang tertuju dengan ekspresi Rara dan Ridwan yang begitu persahabatnya selalu mensupport dengan tulus kepada Lesti Tidak ikut-ikutan persahabatnya untuk bersorak Kita lihat persahabatnya unggahan ini diunggah kembali oleh akun Fatihnya Lestler Ada kalimat juga yang diunggah di postingan ini Cuman Rara yang bisa menjaga perasaan kakaknya yaitu Lesti Kelihatan dari ekspresi Rara kurang suka kalau Lesti diperbincangkan seperti ini lagi-lagi persahabat -lagi ya, Kikisah Putri merosting Lesti Kejora. Kali ini di Ajang Indonesian Dangdut World 2022. Perhatikan persahabat ya, ekspresi dari Rara dan tentunya Ridwan. Yang lain pada bersorak heboh persahabat ya. Mereka berdua hanya bisa diam dan tidak tentunya Ikut bersorak persahabatnya Hanya duduk diam di kursi Perhatikan di ekspresinya Alhamdulillah persahabatnya Banyak yang sayang kepada Lesti Keciora Di antara teman-teman artis lainnya Begitu banyak orang-orang yang membuli Banyak orang-orang yang iri kepada Leslar Rara dan Ridwan tentunya banjir pujian Mudah-mudahan ya Idola kesayangan kita selalu dikuatkan Dari orang-orang yang selalu menghujat Postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antara jenis akun Indriani, Septiana mengatakan miris banget sama Indosiar Dan yang tukang roasting itu terus-terusan bawa-bawa nama Leslar dan dibuat bahan candaan Ya Allah semoga apa yang mereka lakukan berbalik kepada mereka Kita simak juga kelima caption yang dituliskan di unggahan ini Terima kasih Lidarara dari 20 Paling tidak dari ekspresi kalian, kita bisa melihat kalau kalian punya rasa empati terhadap kakak atau teman kalian. Buat yang ketawa-ketawa ingat, jalan cerita kehidupan ke depan masing-masing kita nggak ada yang tahu. Semoga semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Semoga jalan hidupnya mulus kayak jalan tol supaya tidak ditertawakan orang lain. Itu kalimat caption yang dituliskan persahabat. Kita lihat juga ada unggahan kalimat yang diposting oleh Lester Sweety. Dua jempol untuk Ridwan Lida sama Rara Lida. Yang lain pada bersorak dan tertawa tapi Rara sama Ridwan tetap duduk, tak bergerak bahkan tidak terlihat ketawa. Semua orang puji ekspresinya Rara dan Ridwan persahabatia yang tidak ikut-ikutan bersorak Mentertawakan Lesti Kejora saat diperbincangkan Saat dirasting oleh Kiki Saputri Untuk berikutnya juga bersabat dia ya, Kita simak dia ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa Menyentuh hatimu terbuat dari apa diri Lesti Kejora Yang begitu dahsyat hatinya tidak pernah membalas Satupun Masya Allah Semoga idola kesenangan kita selalu menjadi contoh baik Dengan kesabarannya kita kagum dengan attitude-nya Masya Allah luar biasa bersahabat ya Kita selalu mendukung karya-karya terbaik Jangan lupa juga untuk voting di aplikasi Jux Buktikan kekompakan warga Konoha Masih solid untuk mendukung Lesti Bilar Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lestlar tentunya